mau, tapi dia dipakai sama aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Nations dimanapun kalian berada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 ada yang bahagia haru Bercampur biruni pemirsa Selain disini Ayu Ting Ting mendapatkan Hadiah topi yang sangat luar biasa Dari salah satu sahabatnya Memang sudah lama idam-idamkan oleh Ayu Ting Ting Dan sini juga Ayu Ting Ting Ingin sekali mendapatkan jodoh Seperti idolanya Ayu Ting Ting ingin memiliki pasangan Seperti Yi Jin Han Bismillah, semoga anak tante dapat jodoh kayak Hayun bin Amin Amin, semoga yang diharapkan dikabulkan Allah dari setarwati 36 menit yang lalu Karena Ayu sangat bahagia mendapatkan topi barunya dan sini juga kita diberikan informasi mengenai Ayu Ting Ting Lampu yang sangat indah kelop klip nih Yang mau samaan kayak Ayu Ting Ting dan juga Dede boleh langsung pesan sekarang ya Lampunya berwarna-warni dan bisa berubah-rubah nih Wow seru sangat nih ya pemirsa Informasi selanjutnya yang tak kalah luar biasa Ayu Ting Ting menjadi brand abasador dari produk makanan ROIKO Royco bisa dibeli di Indomaret dan yang menjadi luar biasa lagi dimana mana di sini Ayu dan juga Royco Indonesia mengabarkan kabar gembira untuk kita semua yang ingin ikut kompetisi masak resep rahasia sahur I thinking yaitu ayam goreng bisa ikutan langsung cus ke instagramnya roiko indonesia roiko indonesia kabar gembira bu kompetisi masak resep rahasia syahur ting ting ayam goreng Royco sekarang bagi-bagi logam emas mulia 2 gram caranya gampang banget bu langsung aja ya follow akun instagramnya Royco indonesia Hah? cara yang pertama beli produk Royco ukuran 220 gram dan juga 94 gram rasa ayam sapi ataupun yang lainnya di IndoMaret jangan lupa simpan struknya nah, setelah dibeli jangan lupa bumbui produknya dengan Royco Follow dan tag Instagramnya Royco Indonesia dan IndoMaret yang dapat gunakan hashtag Royco IndoMaret cukup Royco aja tag tiga teman kamu untuk ikutan kompetisi ayam goreng lima pemenang dengan video dan foto yang terkreatif akan mendapatkan hadiah meet and greet dengan Ting Ting emang legam mulia 2 gram voucher Belanda senilai 2 juta rupiah beserta eksklusif merchandise dari Royga periode kompetisi dua Maret 2000, 2022 dari Roiko Indonesia Hai, yuk buruan ikutan dan menangkan hadiahnya. Informasi lengkapnya dapat kamu klik pada link berikut ya dan sini juga ada informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah siapa penyanyi dangdut paling ngetop pilihanmu ada Ayu Ting Ting nih pemirsa kita dukung Ayu Ting Ting di SCTV Music Awards 2023 dukung Ayu Ting Ting sebagai pemenangnya ya pemirsa jangan lupa follow SCTV Music Awards 2023 dan pilih Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut paling favorit informasi selanjutnya yang sangat luar biasa yang mengheboh dan dunia jagat maya Setelah beberapa hari lalu Instagram Boy William lenyap dimakan oleh sesuatu Akhirnya Boy William memberikan kejutan yang sangat luar biasa hari ini Hai semua terima kasih sudah menyebut aku kembali ke Instagram Semoga kalian semua baik-baik saja Besok aku ada pengumuman besar buat kalian Sampai ketemu besok dan wow Coming, solo Untuk sahabat semua rumah ada yang terbaru dan pastinya sangat deg-degan ya Baru di up dan dikeluarkan beberapa menit yang lalu Dengan background yang sangat luar biasa Ada penampakan Ayu Ting Ting berserta wajah Boy William Dengan penggunaan kata yang sangat luar biasa Apakah ini yang kamu inginkan? Nah ini kamu memilikinya Boy William dan dari unggahan tersebut ada Ion Hartanto. Ah, Aisyara juga, Queen Depok wah, di luar BMKG Di mah, luar biasa nih ya fotonya. Ada yang lagi bersemayam nih. Dari Osmarinda Daybak deg-degan, sumpah nggak sabar banget. Kok hatiku berbunga-bunga apa Tuh, Tulis Soisy. Wow, wow, wow, wow, surprise, wah wow, apa nih, dan gak sabar nunggunya, ayo cepet dong, gak sabar nunggu syahadat dilanjutkan, ah gak sabar ya. nunggu Boy William A.T.T. doa terbaik buat kalian berdua, wadidaw, Ayu dan juga Boy, seperti hey, kemudian juga banyak sekali nih yang kaget dengan background dan juga foto Ayu dan juga Boy yang terpampang, di akun Instagram Boy dan juga di Insta Story, ayo tinting dayback, omo omo, mau jantung aman ya, ya Karena aku aku aku suka. Inilah penampakan terbaru, foto terbaru dari Instagram Boy William 18 menit yang lalu yang membuat gempar warganet. Ada apakah dan seperti apakah video ya? Akan segera muncul dan pasti akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Untuk sahabat yang penasaran, mohon maaf ya. Ini ada kejutan apa lagi yang akan menggemparkan dunia maya setelah dirilis poster ini. Wah, wah. Banyak yang pengen otw ini aku akun mana? Sudah banyak yang menunggu. Ayu dan juga Boy William. Untuk kipar selanjutnya, pastinya Mimin akan selalu menginformasikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, -nya, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting dan percintaannya Oke, selamat sore selamat, selamat beraktivitas dan selamat menyebut bulan suci Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat, hari ini pakai topinya Ini Waktu dia pakai waktu bulan madu sama. Mungkin binatang. Oh, nih, ke mau topinya udah dipakai sama aku. Tante Ica, sarangi You don't You don't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 Got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh